kait dengan Fadlit Tauhid, keutamaan Tauhid, tapi dikhususkan dengan sebuah pembahasan karena kagungan keutamaan di sini dan pentingnya memahami mana dari tahkik Tauhid, juga untuk mengetahui bahwa tingkatan orang yang bertauhid itu bukan satu tingkatan tapi mereka berjenjang-jenjang. Semakin sempurna di dalam mentahkik tauhid maka akan semakin tinggi derajat dan jenjangnya. Itu tiga hal dari maksud bapak yang diterangkan dari keutamaan Tauhid di mana yang lebih mendalam lagi kemudian yang kedua penjelasan tentang tahkik Tauhid tahkik Tauhid itu apa kemudian yang ketiga penjelasan bahwa orang, -orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat dan berjenjak Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah. Waqaulillahi ta'ala. beliau bawakan di sini dua ayat. Dan satu hadith panjang. Ayat yang pertama. Waqaulillahi ta'ala. Inna Ibrahimah. Kana ummatan qanitan lillahi hanifah. وَمَكَانَا minal الْمُشْرِكِينَ Firman Allah Ta'ala sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepadanya serta sama sekali ia tidak termasuk sebagai orang-orang musyrik Dan Allah Taala berfirman, بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ orang-orang beriman itu adalah orang yang mereka tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Rabbnya. Baik kata Syekh Salahul Fauzan, Hafizahullah, menjelaskan dua ayat dan mana dari bab, hubungan antara bab dan kitab. Tablai munasabatul babi, li kitab al-tawheed. Inna al-musannifah, rahimahullah, lama dhakar al-tawheed wa fadlahu, nasabai yadkura bayana tahkikihi. Lianna hu la yahsulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahkikihi ketika penulis telah menyebutkan makna dan keutamaan Tauhid sudah sepantasnya menyebutkan penjelasan tentang tahkik Tauhid tentang tahkik dari Tauhid pelaksanaan Tauhid itu dan realisasinya Kenapa Sebab keutamannya yang sempurna Tidak akan tercapai Kecuali Dengan Kesempurnaan dalam tahkiknya Kesempurnaan dalam Realisasinya dan pelaksanaannya Baik di sini sudah kita pahami mana dari bab hubungannya dengan kitab tauhid kalau kita sudah tahu keutamaan tauhid itu tauhid banyak keutamannya sebagiannya telah kita bahas dari bab sebelumnya nah, keutamaan itu bisa diraih dengan sempurna Apabila kita memahami bab yang kedua ini, bagaimana mentahkik tauhid dengan benar, apa mana tahkik tauhid, ya, kalau diartikan tahkik tadi saya artikan seorang melaksanakannya merealisasikannya dengan tepat dan benar itu tahkik namanya secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan tahqiq tauhid di sini diterangkan oleh Syekh. Kita beliau haqqaqat tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawa'ib wal bida'i wal ma'asi. Dan tauhid yaitu dengan memurnikan dan membersihkan tauhid dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah-bidah dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi ada tiga hal pokok dalam tahkik Tauhid tidak boleh ada kesyirikan dalam bentuk apapun tidak boleh ada bida-bida dan tidak boleh ada maksiat semakin dia sempurna dalam hal ini maka semakin tinggi derajatnya di dalam Tauhid itu tahqiq tauhid namanya. Atau bisa saya bahasakan dengan bahasa lain. Tahqiq tauhid itu adalah mendatangkan tauhid itu dari segala sudutnya. Dari asli Tauhid, pokok dan dasar Tauhid. Atau dari al wajib. Atau dari kesempurnanya, Atau dari kesempurnanya, Kamalihi. Dan kamalnya itu ada dua macam. Ada kamal al-wajib dan ada kamal al-mustahab. Syekh di sini hanya menyebut Kamal yang wajib saya. Sempurnanya wajib. Jadi asli tauhid itu tidak boleh ada syirik akbar. So, kalau ada syirik akbar, batal tauhidnya. itu dasar Tauhid pokoknya yang merupakan keabsahannya nah, kemudian ada namanya Kamalut Tauhid kesempurnaan Tauhid kesempurnaannya itu dua macam ada kesempurnaan yang wajib ada kesempurnaan yang mustahab yang disunnahkan, sangat dianjurkan. Nah, kesempurnaan yang wajib itu dengan menghindari syirik kecil, satu, yang kedua menghindari bida-bida, yang ketiga meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ini kesempurnaan yang wajib namanya. Sempurnanya mustahab itu di dalam bentuk-bentuk yang merupakan pelengkap seperti seorang itu merasa tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu rindu kepadanya lebih banyak takarruk untuknya yaitu derajat-derajat kesempurnaan mustahab tapi kalau dia sudah memiliki tingkat dia hadirkan dasar tauhid yang merupakan keabsahannya dan dia datangkan kesempurnaan yang wajib itu dia sudah mentahkik tauhid <tuh> sudah mentahkik Tauhid Tapi kalau dia ingin derajat lebih tinggi lagi Dia datangkan juga Kesempurnannya apa Kesempurnannya yang mustahab nah, Di atas kesempurnaan yang mustahab inilah Ahli Tauhid itu Berjenjang dan bertingkat-tingkat <coughs> Mereka berjenjang dan apa Bertingkat-tingkat Semakin bagus dia di dalam mendatangkan Kesempurnaannya dalam segala bentuknya maka akan semakin tinggi derajatnya di dalam di dalam tauhid baik itu kadahnya dan ini dasar pembahasan yang ada di buku ini makanya buku ini seluruh babnya adalah untuk mentahki tauhid sebenarnya tapi dengan derajat-derajat dan jenjang yang saya sebutkan tadi, ada pembahasan tentang bagaimana syarat keabsahan tauhid. Ada pembahasan terkait dengan kewajiban tauhid. Ada pembahasan tentang kesempurnaan tauhid. Dan ada pembahasan kebalikannya. Hal yang bisa membatalkan tauhid atau hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya yang wajib atau hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya yang mustahab. Ini tiga hal ini semuanya ada di pembahasan kitab buat tauhid. Ada di 66 doa yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Jadi kalau seorang paham buku ini dengan baik dan benar. akan insya Allah dia. Akan bisa memahami tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dia akan mengerti agama yang benar. Yang dibawa oleh nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dijarkan kepada para sahabat. Kenapa banyak orang yang tersesat. Dari kalangan orang-orang Sufi ahli tarekat dari kalangan firqah-firqah karena mereka tidak memahami Tauhid dengan baik dan benar itu akar penyimpangannya dari situ iya padahal pembahasan Tauhid itu dia lebih jelas dari matahari di siang bolong pendalilan-pendalilannya suatu hal yang Meyakinkan lebih terang dari pembahasan solat ibadah muamalah. Dengan itu, bisa dipahami agama ini boleh Nabi Muhammad SAW, itu pula agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi dan para rasul itu sama dalam hal tauhid. Yang berbeda itu hanya di dalam syariatnya saja. Perbedaannya. Tapi kalau dalam dasar Tauhid, pada perkara Tauhid, agama para nabi dan para rasul sama. Tidak ada bedanya. Baik. Dikatakan di sini, oleh Syekh Bigeri Hisab. Tanpa ada hisab, aylamu muhasabata alaihi. Tiada perhitungan atasnya. Jadi akan masuk surga Kalau dia tahkik, tauhid, maka dia masuk surga tanpa ada perhitungan. Langsung dimasukkan ke sorga. Iya. Kemudian dua ayat. Ina ibrahim kana ummatan. Apa artinya ummah? Kata beliau, ummatan ayi kudwatan wa imaman mualliman khairi. teladan dan imam, pemimpin, yang mengajarkan kebaikan. Itu ummat namanya. Dikatakan dia satu umat padahal satu orang ya. Dikatakan umat padahal apa? satu orang. Karena pada Nabi Ibrahim itu berkumpul pada diri beliau sifat-sifat yang diperlukan untuk satu umat. Iya. Dan beliau adalah panutan untuk umat. Itu makanya disebut sebagai umat beliau. Qanitan lillahi, apa artinya qanitan? Kata beliau Al-Qunud, halaman 39 ya. Qanitan, Al-Qunud, berarti terus menerus dalam ketaatan. Al-Qunud itu dawamu at-ta'ah. Itu salah satu makna Al-Qunud, salah satu maknanya. Dan di ayat ini maknanya adalah dawamu at-ta'ah. Terus di atas ketaatan. Ya. walaupun bisa mana yang lain lillahi hanifan. Apa ya. artinya hanifan? Kata beliau hanif al-mubiru ala Allah, al-muqriru an kulli masiwa. Al-hanif itu adalah menghadapkan yang menghadap dirinya kepada Allah dan berpaling dari segala yang selain Allah itu al-hanif. Jika ingin menjadi sebagai ingin menjadi seorang yang hanif, ciri hanif itu dua. Dia selalu menghadap kepada Allah, mengarah kepadanya, menuju kepada-Nya. Dan yang kedua, dia berpaling dari segala yang selain daripada Allah. Itu Al-Hanif. Hanifan walam min al musyrikin. Kata Syekh walam yaku. Dia termasuk. Asluha yakun. Hudifatin nun takfifan. Asalnya itu yakun. Walam yakun. Pakai nun asalnya. Tapi nunnya dihapus. Agar bacaannya ringan. Nah itu ada beberapa tempat ya dalam Al-Quran, dihapus nunnya, untuk meringankan. Walamiyakum minal musyrikin, minal musyrikin, kata syekh, ayi qadfarqal musyrikin abil qalbi wal disani wal badani wa ankara makanu alihi. Tidak termasuk di diantara orang musyrik, artinya beliau berpisah dengan kaum musyrikin. Berpisah dengan kaum musyrikin, dengan segala hal. Berpisah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan badannya. Serta beliau mengingkari segala sesuatu yang ada pada mereka, pada kaum musyrikin. Jadi tidak terhitung dari kaum musyrikin, apa artinya? Bukan di lisan saya tapi di badannya kalau akhir tahun bersama kaum musyrikin, orang-orang kafir. Atau di hatinya ada loyalitas kepada orang-orang kufar. Tapi tidak termasuk dari kaum musyrikin, tidak dengan lisannya, tidak dengan hatinya, tidak pula dengan dengan badannya. nah itu kedetailan sifat Nabi Ibrahim di sini kemudian yang ayat yang kedua waladina humbi Robhim kata Syekh Layak Buduna orang-orang yang tidak menyukutan Rabb mereka yaitu mereka tidak menyembah sembahan lain bersama Allah Ya, kaum syrikin itu di masa Nabi, tidak ada diantara mereka itu yang mengingkari adanya Allah. Tidak ada diantara mereka yang kafir kepada Allah semata. Tapi letak kesyirikan mereka, mereka beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada selain, selain Allah. Itulah mempersekutukan Allah namanya. Ya. jelas ya ini satu poin sebenarnya dari agama kaum musyrikin kalau dipahami itu bisa meneguhkan orang di atas tauhid. orang yang berdoa ke penghuni kubur selalu dia bilang jangan kami disalahkan berdoa ke penghuni kubur ya. kami ini bukan kaum musyrikin yang bersujud ke berhala kata mereka orang yang dikubur ini seorang wali yang solih. Dia dekat kepada Allah. Saya ini banyak dosa. Maka saya minta kepada wali yang ini supaya minta kepada Allah mengampuni saya. Jawabannya itulah agama kaum musyrikin. Alasan itu, itu pula yang mereka katakan. Ketika ditanya, mana Mena'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan itu, berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya itu kau musyrikin Ada orang yang nggak paham itu karena dia tidak mengerti apa agama kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW ini harus dimengerti ya Paham hal sederhana seperti itu, masya Allah, itu sudah memberi banyak keteguhan untuk ahli tauhid. Adalah itu perkara sederhana, gampang dilihat, gitu. tapi bersamaan dengan itu, ini adalah hal yang paling tidak jelas di kalangan orang-orang sufi, orang-orang taraikat, dan orang-orang yang menyimpang di dalam. Pengagungan mereka terhadap kuburan-kuburan Dan wali-wali Iya yeah. Terkliro di dalam hal tersebut Baik Jadi Orang yang beriman ini sifat mereka Tidak Pernah berbuat kesyirikan sama sekali Artinya tidak pernah beribadah kepada siapapun Bersama Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian kata Syekh, Al-ma'na li'jimaliyu lil'ayatil ula. karena ini ada dua ayat. Boleh terangkan makna global pada ayat yang pertama. Kata beliau, An-nalla subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim a.s. Bi'arbai sifatin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala menyifati Ibrahim, khalilnya Alaihis Salam dengan empat sifat. Jadi ayat ini ada empat sifat Nabi Ibrahim Alaihis Salam. Ya, sifat yang pertama kata beliau as-sifatul ula anahu kana kedudukan fil khairi litakmilhi makamah sabri wal yakin. Alladhaini bi khima tunalul imamatu fid din bahwa Nabi Ibrahim itu teladan dalam kebaikan itu kata umat itu sifat yang pertama ini Ibrahim karena ummatan ummatan itu sifat yang pertama beliau teladan dalam kebaikan untuk menyempurnakan derajat kesabaran dan keyakinan yang dengan dua derajat ini sabar dan yakin diraih akan diraih kepemimpinan dalam agama. Baik, ini sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua. Kata beliau, kana muti an mudawiman ala ibadatillah. Ini makna qanitan. Sungguhnya Ibrahim seorang yang khusyuk, taat, dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Ini tiga hal ini semuanya masuk dalam makna qanitan. Punya kunut. Iya. Perhatikan ya, pada qanitan, pada umat dan qanitan itu berkumpul seluruh jenjang tahkik Tauhid yang saya sebutkan tadi. Orang yang mentahkik dasar pokok Tauhid, orang yang mentahkik kesempurnaan yang wajib, orang yang mentahkik kesempurnaan yang disunnahkan, semuanya masuk. Ada di dalamnya. Hanifan, seorang yang hanif. Dikatakan ina huqanamu aridhun an shirki mukbilan Allahi Taala sifat yang ketiga bahawa Nabi Ibrahim berpaling dari kesyirikan dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Taala nah ini sifatnya hanif sifat yang ketiga seorang yang hanif asifatul As robbia buadhu an shirki wa mufaraqatuhu lil masyrikin jauhnya Nabi Ibrahim dari kesyirikan dan berlepasnya, berlepas dirinya iya, dari orang-orang musyrikin iya itu tiga sifat pada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini panutan di dalam Tauhid orang yang paling lengkap di dalam mentahkik Tauhid maka diterangkan oleh penulis ayat tentang Nabi Ibrahim. Supaya kita tahu. Orang yang mentahkik Tauhid itu memiliki sifat sifatnya ini. Empat sifat tadi ya. Pertama ummatan. Seorang teladan. Yang kedua kawanitan. Seorang yang taat. Selalu beribadah kepada Allah khusyuk. Sifat yang ketiga hanifan. Dia hanif. Selalu condong kepada Allah, mengarah kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Dan sifat yang keempat tidak pernah tergolong dari kaum musyrikin, lam yakumil musyrikin. pernah ada kesyirikan, dan beliau sendiri meninggalkan kaum musyrikin. Hanya empat sifat ya, selalu diingat. Ayat ini dari ayat-ayat penting untuk selalu kita ulangi. Supaya kita mengenal orang-orang yang mentahkik Tauhid. Karena itu datang pada ayat setelahnya. Minal Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad. Supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah tergolong kepada kaum musyrikin. Diulangi lagi. Setelah perintah bahwa kita, bahwa Nabi Muhammad wajib mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal itu. Dan kita umat Islam wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim itu perintah kepada kita juga. Umat Islam. Iya. Jadi empat sifat penting ya, bagi orang yang mentahkik, tauhid. Kalau pada ayat yang kedua, itu sifat yang ada di dalamnya. Walam la yusyirikun, bi birabbihim la yusyirikun. Tidak pernah berbuat kesyirikan apapun. Nah, ini batasan paling pokoknya, dasarnya. Iya. Karena itu tadi saya sudah simpulkan ya bahwa tahqiq tauhid itu ada dua macam. Ada tahqiq terkait dengan keabsahannya dan ada tahqiq terkait dengan kesempurnaannya. Iya. Pada kesempurnaan itulah berjenjang derajat-derajat manusia. Berjenjang derajat manusia. Maka seseorang yang sudah mengenal tauhid itu apa? Syirik itu apa? Dia hindari. Terus dia kenal apa yang menyempurnakan tauhidnya nah, Di dalam jenjang kelengkapan dan kesempurnaannya, disitulah orang berbeda-beda. Tergantung dia belajar atau tidak. Semakin dia menuntut ilmu dan semakin dia bagus mengamalkan ilmu, pasti akan semakin tinggi derajatnya. Iya. Semakin tinggi derajatnya. Nah, ini pokoknya ya. Nah, seorang kalau tidak bisa masuk ke dalam hal yang paling sempurna, maka dia pegang pokoknya, jangan dia lepas. Ya, karena itu keliru besar ya kalau seorang ahli tauhid dia ingin selalu bertauhid, tapi dia jarang mengulangi pembahasan-pembahasan tauhid. Ini buku saya sudah bilang selalu diulangi, selalu dibaca. Iya, mau pelajaran ada. Sisa harus selalu diambil satu hari, satu halaman, satu hari satu halaman. Begitu tiap hari dalam kehidupan, supaya membekas tauhid itu di dalam diri. Kita keluar dari dunia saja, dalam keadaan selalu mengulangi tauhid itu sudah modal paling besar sudah. Lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Ya, dan selalu mikir untung saja tiap hari satu miliar. Ya. Dalam kehidupan dunia itu enggak ada habisnya ketamakan manusia itu. Satu ayat kita pelajari itu lebih baik daripada satu dunia dan segala isinya. Maka itu perlu diatur waktu. Harus ada keseriusan seorang itu. Di dalam belajar dan mengulangi. Jangan cita-citanya saja yang besar. Iya, tapi tidak ada realisasi ke sana, tidak ada prakteknya. Harus diatur waktunya, diatur kehidupannya, dibuat jadwalnya. Dan jadwal pokok dalam hidup itu ini pembahasan tauhid, pembahasan-pembahasan tauhid, mudah, ringan, tidak ada yang sulit, iya apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin banyak guru yang mengajari kita yang malas-malasan dia bisa download rekaman dari internet sana dia malas-malasan ya dia bisa download dari internet yang rajin dia bisa hadir ke majelis-majelis ilmu ini mah ada selalu diulangi supaya kita selalu mengingat dari kandungan-kandungan tauhid. Ya syibaqat Allah wa man ahsanu ila Allahi Itulah celupan, polesan dari Allah. Itu pembahasan tauhid ya di situ. Tidak ada yang lebih indah. Sibaqahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ahli Baik, kemudian kata beliau munasabatul lil -bab. Bi sifat, al bi fi qawlihi, fi Hubungan antara ayat pertama dan bab, Allah menyifati yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam dengan sifat-sifat tersebut, dari empat sifat yang telah kita sebutkan yang merupakan puncak dari realisasian Tauhid puncak dari tahkik Tauhid dan kita diperintah untuk meneladani Ibrahim dalam firman fi ah. sesungguhnya telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya Jadi ayat yang pertama Ayat yang kedua, kata beliau munasabatul ayat tisan bab, hubungan antara ayat kedua dan bab. taala wasaf ila as thanau alaihim, bi bi, alayhim, bi, bi rabbihim la, la, wa la min la kana Hubungan antara ayat kedua dan bab, sungguhnya Allah telah menyifati orang-orang yang beriman yang lebih dahulu masuk ke surga dengan beberapa sifat. Ini di surah Al-Mu'minin ya. Surah Al-Mu'minin. Ya. Penduduk surga, menyifati kaum mu'minin in as-sabiki inilal jannat, Mungkin penerjemahannya bukan yang lebih dahulu ya. Tapi katakan orang yang berlomba-lomba ke sorga. Kaum mukminin orang yang berlomba-lomba ke sorga. Itu disifatkan dengan beberapa sifat. Yang paling besarnya. Yang paling agungnya. Adalah pujian kepada mereka. Kaum mukminin ini. Bahwa mereka ini. Orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Itu sifat yang paling dipuji pada kaum mukminin yang bersegera ke sorga paling besarnya mereka tidak pernah berbuat kesyirikan Iya, sama sekali tidak syirik yang tersembunyi samar tidak pula syirik yang jeli, yang jelas kemudian kata beliau siapa saja yang keadaannya seperti itu sungguhnya dia telah mencapai puncak dari tahkik tauhid dan dia akan masuk ke surga tanpa hisap dan tanpa adab baik, luar biasa ya sudah di terpenuhi dari dua ayat ini penjelasan sifat orang yang mentahkik tauhid pembahasan yang terakhir ma minal ayat ini faidah kedua ayat Alula fadilatu abina Alaihi salatu wassalam, keutamaan Bapak kita Ibrahim Alaihi salatu wassalam ini jelas ya, yang kedua aliktidaw bihi pihadihi sifatil azimah meneladani Nabi Ibrahim pada sifat-sifat yang aku ini ada berapa sifat tadi? empat, apa itu? pertama ummatan apa artinya ummatan? teladan dalam kebaikan yang kedua kanitan, apa artinya kanitan? Orang yang sangat taat, terus-menerus dalam ibadah dan khusyuk. Yang ketiga, hanifan. Apa artinya hanifan? Selalu menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah. Berpaling dari segala yang selain Allah. Kemudian yang keempat, apa? Walam aku minal musyrikin. Apa artinya? Dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan dia tinggalkan kaum musyrikin. Dua. Dia tinggalkan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan, dengan badannya. Nah itu sifat-sifat yang mesti kita teladani dari Nabi Ibrahim salam Yang ketiga bayanus sifatil latihati yatimubiha tahkikut tauhid Penjelasan sifat-sifat yang dengannya, realisasi tauhid dapat terpenuhi. Kita sudah terangkan itu empat sifat. Nabi Ibrahim, dan untuk kaum uminin, sifatnya, hum layu syirikun. Mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan ini sama ya dengan sifat yang keempat. Tapi dibawakan ayat ini penegasan. Bahwa dengan dia tidak berbuat kesyirikan yang besar maupun yang kecil, maka itu terpenuhi dari dasar tauhidnya. Dari pokok tauhidnya terpenuhi. Baik, yang keempat tujuh boleh bitaadi an asyriki musyrikin wal minal musyrikin. Kewajiban menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrikin serta berlepas diri dari orang-orang musyrikin tersebut. Kemudian yang kelima wasfal mu'minin bi tahqiq tauhid Seseorang disifati sebagai seorang yang beriman karena dia mentahkik, tauhid dia mentahkik dari Tauhidnya ya karena di ayat memang dikatakan itu kan disifat kaum umminin wal hum bi-rabbihim layu syirikun Iya kalau seorang mau dikatakan beriman maka dia datangkan sifat itu tidak pernah berbuat kesyirikan tidak pernah berbuat kesyirikan baik ilahuna silahkan yang mau bertanya <tuh> bismillah ahsanallahu ilaika ya ustaz Bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun di tengah pekuburan yang dibatasi dengan tembok Tapi masjid ini termasuk area pekuburan karena dibangun di atas tanah yang masih diperuntukkan untuk kuburan Yang kedua, adakah tips untuk memudahkan dalam menghafal Al-Quran serta mungkin terhadap hafalannya Dan nasihat untuk agar istiqomah dalam belajar bahasa Arab Baik. Yang pertama masjid itu sepanjang dia dibangun di atas tanah, tidak ada kuburan padanya, maka syah solat di situ. Kalau bangunan masjid itu, di dalamnya tidak ada kuburan. Tapi kalau di pekarangannya di pekarangannya ada kuburan. Misalnya pekarangannya ada kuburan, pemakaman area pekuburan, Maka itu tidak apa namanya hanya terkait dengan makruhnya saja. Bukan terkait dengan keabsahan salat. Karena seorang jangan sholat di masjid yang seperti itu. dia, cari masjid yang tidak ada kuburannya. Kita ini tempat yang paling banyak masjid di Indonesia. Jelas ya, kemudian sebagian orang ya seperti itu, dari musibah di masa sekarang orang-orang yang mengagungkan kuburan. Mengagungkan dan mengkeramatkan kuburan. Padahal itu adalah hal yang tidak berjalan di dalam agama kita alaihi wasallam bersabda, "Allahul kubur Allah melanda orang orang Yahudi dan nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi yang sebagai masjid-masjid. Yang kedua, untuk menghafal Quran itu, pertama seorang perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia selalu berdoa supaya diberi kemudahan. Kemudian yang ketiga, dia harus ada jadwal rutin terkait dengan Al-Quran. Waktu cukup rutin bersambung terkait dengan Al-Quran. Itu kuncinya untuk menghafal So, kalau dia hafal hari ini setelah itu dia alfa besoknya nah itu merusak hafalannya hafalannya tidak mesti seorang banyak dia hafal bisa hafal satu ayat tiap hari terus potong ayat dia hafal kalau ayatnya panjang tapi kalau dia bersambung berlanjut dia bisa menghafal Al-Quran Ya. Ya, kalau satu ayat satu hari saja. Dalam satu tahun dia sudah hafal 365 ayat. Ya. Jelas ya? Dalam 20 tahun dia sudah hafal Quran. Dan tidak terasa umur berjalan. Itu kalau satu ayat saja. Ya, itu biasanya surah-surah pendek ya seperti itu ya. Surah-surah pendek itu cepat. Menghafal ya. Kemudian kalau seorang sudah terbiasa menghafal, itu biasanya lebih gampang lagi dia menghafal. Makanya menghafal Quran itu, itu juga dilihat metode para ulama. Para ulama itu kalau menulis tafsir, dia tulis dari belakang dulu. Baru dia ke depan. Nah itu bagus ya, di metode memahami dan menghafal. Karena memang ayat-ayat yang pertama turun kebanyakannya di juz Ammah atau di surah-surah belakang, di Ufashat Maka mulai dari situ dulu, mau menghafal mulai dari juz Ammah Sudah hafal, hafal dari surah Qaf ke bawah Sudah hafal, hafal lagi dari surah Yasin ke bawah Sudah hafal, hafal lagi dari surah Al-Kahfi ke bawah Sampai selesai sudah baru ke depan, surah al-Baqarah. Nah itu akan lebih mudah dia menghafalnya. Jelas ya. Dengan metode itu dia mudah menghafal, bisa gampang untuk memahami. So, kalau lisannya sudah terbiasa menghafal, maka akan gampang dia menghafal itu. Oke. Yeah. Itu kuncinya ya, diri itu kalau mau menghafal begitu, biasakan dulu diri, jadikan hafalan itu tabiat kita, sifat kita. Nah, baru enak menghafal, nanti kalau sudah sampai ke jenjang itu, naik lagi ke jenjang berikutnya. Dia tidak boleh baca sebuah nas atau dengar sebuah pembicaraan dua kali, satu kali saja. eh dan kalau dia bisa seperti itu, maka itu lebih oke okay ya. Cuma itu, untuk masa sekarang jarang kita lihat. Itu di kisah-kisah masa dahulu banyak. Ada sebagian ulama seperti itu dia. Dia tidak mau dengar hadis dua kali, satu kali saja. Karena dia tidak mau buat dirinya itu cengeng. Oh ini tadi saya luput, tanya temannya, gurunya, apa tadi haditsnya tolong diulangi kembali. Dia tidak mau seperti itu. Satu kali dengar, hafal. Nah, itu melatih diri, itu jenjang ya. jadi kalau mau masuk ke jenjang-jenjang itu ada jenjangnya ada jenjangnya kemudian yang kelima ya pelajari dari bahasanya mau menghafal Al-Quran itu belajar bahasa Arab juga so, kalau seorang belajar bahasa Arab biasanya dia lebih cepat untuk menghafal belajar bahasa Arab itu mudah Santum belajar kaedahnya dasar-dasarnya kemudian setelah itu cari guru untuk praktik membaca itu saya. Tum Tukuni itu selama tiga bulan, maka InsyaAllah sudah lancar membaca itu batasan lancar ya, lancar ya terus berjalan hingga menjadi ahli itu sambung menyambung, gak ada orang yang bisa itu, ya. Tiba-tiba langsung bisa, nggak ada yang seperti itu. Itu ndak ada cerita orang tiba-tiba langsung bisa, kecuali di kalangan orang sufi, sana. Ya. Orang yang tidak mau ada batasannya. Tapi kalau orang mau bisa, itu ada proses. Proses itu dijalani proses itu dijalani. Semoga Allah memberi taufik wasmoya wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya barakallahu fiik Berbicara mengenai hukum Islam, kita mengenal istilah istisan, istihandang istisab. Apa? Istisan dan istisab. Itu pembahasan apa? Masalah metode hukum Islam, hukum Islam. Iya. Terus, berbicara mengenai hukum Islam, kita mengenal istilah istihsan dan istishab. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, apa kedudukan istihsan sebagai sumber dan metode hukum Islam? Dan kedua, apa kedudukan istishab sebagai sumber dan metode hukum Islam? Jasa, jasa kalau khair. ya Istihsan dan istishab. Istihsan itu artinya menganggap baik perkara. Itu istihsan. Istishab itu artinya dia uh, membawa, menyertakan asal hukum pada sesuatu. Istishab. Dan ini dua pembahasan dari pembahasan usul fikir. Metode di dalam berdalil. Istihsan itu kata Imam Syari'i. apa sana fakadasyara. Siapa yang menganggap istihsan, maka diartinya membuat syariat baru. suatu istihsan itu, tidak bisa dengan akal sendiri. Tapi kalau istihsan, itu masuk ke dalam pembahasan dan sifatnya masalah mursalah yang melupakan punya dasar-dasar pijakan dan pendalilan dia kiaskan ke sana maka itu nggak ada masalah ada sudut pembahasannya di masalah ada sudut pembahasannya di kias apa-apa iya -apa. oleh istishab itu memang metode pendalilan berjalan ya dipakai misalnya asalnya pada jual beli halal jadi asalnya pada seorang itu kalau dia sudah bersuci dia suci sampai ada dalil yang menunjukkan dia ada bukti kuat menunjukkan dia tidak suci baik jadi itu mana global globalnya terkait dengan istihsan dan istishab itu metode pendalilan tapi metode pendalilan ini dipakai pada tempatnya kita pembahasan usul fikih, ya. Kajiannya di buku-buku tentang usul fikih. Saya ada banyak rekaman buku-buku pembahasan usul fikih yang ringkas dan menengah. Bisa atau kalau sudah ada di call dahulu, di rekaman suara banyak ya, audio banyak. Baik, ada pertanyaan lain? Bismillah ashanu kayak kaya Ustadz yang ingin saya tanyakan pertama terkait masalah doa yang disampaikan terkadang oleh Ustadz pada saat kajian apakah orang yang mengikuti kajian live streaming atau mengulang rekaman kajian bisa tercakup dalam doa yang disampaikan oleh Ustadz kemudian pertanyaan saya yang kedua Ustadz Up, apa, persiapan apa yang uh, bisa kita lakukan yang bisa dimulai dari sekarang untuk menghadapi Ramadan uh, yang tinggal dua bulan lagi Ustadz agar ramadhan kita bisa uh, sukses. Uh, syukran, jajakollahu hayra. Baik pertanyaan yang pertama kalau seorang itu uh, mendengar kajian, di kajian ada doa, maka dia bisa dapat kebaikan dari doa itu dengan dua syarat, syarat yang pertama dia menghadirkan doa itu pada dirinya, seakan-akan dia juga mengucapkannya. Kemudian yang kedua dia mengaminkannya. Sebab itu dari bentuk dengannya dia juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk pertanyaan yang kedua guna menghadapi Ramadan yang pertama kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu berdoa supaya disambungkan ke bulan Ramadan yang pertama kemudian yang kedua seorang mempelajari dari fikih seputar puasa seputar solat malam seputar ibadah-ibadah terkait dengan bulan Ramadan iya itu hal yang paling penting ya untuk menyambut sebuah ibadah. Kita bersiap dengan ilmu. Bersiap dengan ilmu. Dan biasanya kalau mau masuk Ramadan, kita punya kebiasaan mengkaji kitab-kitab terkait dengan pembahasan puasa. Ya. Apakah dari fikih hadith atau fikih madhab kalau rekaman banyak rekaman ya di situ Itu bisa dengarkan tapi insya Allah dalam waktu dekat ini sebelum Ramadan akan ada nanti pembahasan tentang uh, fikih puasa dan yang terkait dengannya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala baik, silahkan Bismillah. Semoga Allah senantiasa memberi kebaikan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Pertanyaan kami ada dua. Yang pertama, bagaimana hukumnya menggunakan kenalan atau orang dalam atau backingan ketika mengurus sebuah administrasi atau berkas. Yang biasanya kalau berkas tersebut diurus mungkin makan waktu berhari-hari sedangkan ketika memakai kenalan itu bisa selesai dalam satu hari ada ustadz yang pernah mengatakan bahwa hal tersebut tidak dipermasalahkan karena itu memudahkan urusan orang tapi di sebagian masyarakat itu dianggap sebagai hal yang tidak adil dan hal yang tidak ini hal yang menyimpang begitu menggunakan percepatan pengurusan seperti itu terus pertanyaan yang kedua Bagaimana apakah bisa uh, menyebut Allah dengan memakai gelaran-gelaran seperti gusti, gusti Allah atau Karang Allah atau puang Allah Yang dimana gelaran-gelaran tersebut juga biasa dipakai uh, sebagian orang untuk menyebutkannya kepada manusia Jadi seakan-akan ini gelaran menyetarakan antara Allah dengan manusia ketika itu dipakai untuk menyebut Allah Ta'ala Baik, itu saja. Terima kasih. Jazakallahu ya, khair. Wa Yang sudah benar ya. Jangan bertanya lebih dua pertanyaan. Paling maksimal dua pertanyaan sih. Baik, pertanyaan yang pertama. Memakai orang dalam untuk mengurus atau kenalan. Itu sebenarnya dilihat pada peraturannya. Dilihat pada jenis pengurusan yang dimaksud itu apa. Kalau pengurusannya biasanya cuma satu jam, tapi kadang menjadi empat hari, terus dia minta supaya dibantu sehingga menjadi satu hari, itu wajar, lumrah. Orang satu jam saja bisa. Ini di keumuman orang, ada yang seperti itu ya. Iya. Karena memang kadang di, di dalam instansinya sendiri, keterlambatan-keterlambatan itu terjadi pada hal-hal yang tidak penting. Kadang, nah, ketika seorang itu fokus pada hal yang penting, dia selesai dengan biasa, lumrah, pakai itu nggak ada masalah. Ya, sepanjang itu tidak mengganggu amanah kerja, dan sepanjang dia tidak memberi suatu jasa apapun, tip apapun kepada orang yang membantu. Orang yang membantu itu, dia orang yang bekerja di situ. Tidak boleh diberi pemberian apapun terkait dengan hal itu. Jadi itu ketentuannya. ya. Ada pun pertanyaan yang ke kedua. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Atau kalau mau detail, lebih detail lagi dibagi tiga. Ada nama khusus bagi Allah. Nah, boleh dinamakan untuk selain Allah Seperti nama Ar-Rahman, nama Allah Itu khusus untuk Allah saya Kalau ada yang menamakan dirinya Allah Menamakan dirinya Ar-Rahman itu Dia telah berbuat kesyirikan dan kekufuran Jelas ya? Yang kedua Ada nama dipakai untuk Allah dan dipakai untuk selain Allah Qalat imraatul azizi berkata istri si al-Aziz. siapa tanya nama Al-Aziz nama Allah atau bukan? Nama Allah. Nabi Muhammad disifatkan dalam Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min azizun harisun bil raufun rahim. Disberi dari tiga nama yang terkandung padanya tiga sifat dan ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebut Sami'an Basira. Hal atal al-insani al khairum min ad-dahri? Lam yakun shay'an mazkur. Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshayin nabatali, fa ja'alnahu samian basira. Jadi katakan Sami'an Basira. Sami'an Basira nama Allah atau bukan? Nama Allah. Ya jangan ada yang berkata, kalau begitu ini kita samakan Allah dengan makhluk. Itu salah ya di dalam memahami Karena penamaan itu, sama dalam penamaan, itu enggak mesti sama pada hakikat. Enggak mesti. Jelas ya? Terus yang ketiga dari jenis penamaan, ada nama secara umum bisa dipakai untuk selain Allah. Tapi kalau ada makna khusus di situ bagi Allah, dan dia memakainya atas mana khusus ini, begitu dilarang. Seperti nama Al-Hakam. Al-Hakam itu dari nama Allah. Husna Ada seorang sahabat. Dulu, dia itu berkunyabul hakam. Kenapa? Sebab kaumnya kalau berselisih, datang kepada dia lalu dia menengahi makanya dikatakanlah la'bul Hakam maka Nabi perintah supaya dia ganti kunyanya karena di situ sifat khusus bagi Allah maksud penamaan sifat khusus bagi Allah tapi nama Al Hakam itu sendiri itu ada para sahabat yang bernama Al Hakam nama sahabat yang lain ada di buku-buku biografi Sahabat bernama Al-Hakad. Berarti, penamaan di situ itu karena makna yang terkandung dia gunakan untuk penamaan dirinya, dan makna ini khusus untuk Allah. Itu enggak boleh, tapi kalau asal penamaan, tidak masalah. Baik itu terkait dengan penamaan, data juga di dalam sebagian hadis. Ya. Apa namanya? boleh seorang itu berkata kepada tuannya ya saya tuanku atau dia katakan Robbi pemilikku padahal Syed dan Rob itu juga nama dari nama Allah baik jadi itu rinciannya di dalam permasalahan karena itu kalau ada misalnya sekarang kita masuk ke dalam Penggunaan kata gusti, karang, puang untuk Allah, padahal itu dipakai juga untuk manusia. Jawabannya itu di dalam bahasa, bahasa orang kan berbeda-beda. Kalau bahasa itu maksudnya adalah pengagungan kepada Allah, tidak ada bentuk kekurangan, pakai itu nggak ada masalah dari arah pengabaran namanya, imbab, alif bar, sekedar pengabaran nggak apa-apa. Tapi syaratnya ada dua, syarat yang pertama, menunjukkan kagungan untuk Allah, syarat yang kedua, tidak ada makna kekurangan padanya, tidak ada makna kekurangan, itu saja kalau terpenuhi dua syarat itu boleh, dia mengabarkan, ya, ada dipakai untuk makhluk juga, untuk orang lain juga, saya sudah terangkan bahwa diantara antara asmaul nah ada yang dipakai untuk makhluk juga. Ya. Karena kaidahnya memang sama dalam penamaan itu bukanlah menunjukkan kesamaan dalam hakikat dan dalam kenyataan. Ya Allahu taala Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaihi Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Di sini ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, disebutkan dalam surah Al-An'am, ayat 76 sampai 78. Sehingga dikatakan dalam ayat 78, Allah SWT berfirman, A'udhu Billahi min syaitanir rajim. فَلَمَّا رَعَى الشَّمْ سَبَارِ وَتَنْ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِي أُمِّمَّ تُشِّرِكُونَ Yang artinya, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini Ini yang lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Di ayat 76 dan 78 ini Ustaz, apakah benar bahasanya ayat ini memberikan sebuah pernyataan bahawa Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Karena ada pernah Ustaz, saya dengar bahasanya di ayat ini bukan Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat ini Ustaz? Kemudian kedua, Apakah ada dalil yang sahih bahwasanya khutbah itu terdiri dari dua khutbah? Sekian Ustaz terima kasih. Jazakallahu khair. Ya barakallah. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan ayat itu ya. tuh kisahnya di surah al terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pertama malam dulujanm begitu malam dia lihat bintang Oh dia berkata ini robku. begitu bintangnya pergi maka Nabi Ibrahim berkata Saya tidak senang apa yang pergi ya setelah itu disebutkan bulan sama juga seperti itu Matahari itu tadi yang disebutkan. Itu kalau dikatakan mencari, men, Nabi Ibrahim mencari robnya, fitrah manusia itu dari awalnya adalah keislaman. Mengarah untuk beribadah kepada Allah itu fitrah manusia. Itu lebih cocok dikatakan Nabi Ibrahim ingin mencari bukti-bukti Siapa yang diibadahi? Sebab yang diibadahi itu sudah dimalumi Karena itu ketika Di tengah kaumnya ada yang menyembah Bintang, bulan, matahari, maka beliau melihat ada keadaan dari Tiga ini Dan semuanya tidak memenuhi kriteria sebagai Sesuatu yang berhak untuk diibadahi Makanya beliau berlepas diri dari hal tersebut Ya itu jelas ya pada Nabi Ibrahim kejadiannya. Dan ada orang lain disebut dalam ayat. Dalam konteks ya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua. Apa tadi yang kedua? Hah? Baik, khutbah. Khutbah id, dua kali khutbah. Itu pendapat mayoritas ulama, jumhurul ulama. Bahkan Ibnu Hazm menukil kesepakatan tentang hal itu. Hanya saya antum hidup itu di planet mana, itu mau dilihat. Kalau antum hidup di tengah masyarakat, mereka cuma satu kali khutbah saja, antum jangan bikin dua kali khutbah. Tapi kalau anda hidup di tengah masyarakat, mereka khutbah dua kali, apa-apa, khutbah dua kali gak apa-apa. Seperti khutbah Jumat. Jelas ya? Apa gitu caranya? Mudah dalam beragama itu. Ya, semoga Allah memberi taufik dan semuanya, Wallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, ada pertanyaan saya begini Ustaz. Uh, yang uh, seorang ahwat yang didekatkan suaranya saya naik. kurang Bagaimana bisa? Bagaimana caranya supaya uh, istri dari ponakan, uh, istri dari uh, suami dari ponakan saya menjadi mahram saya? Uh, sebagai umat saya tidak, saya serumah dengan kemana uh, anak mantu pun akan saya bagaimana supaya dia bisa menjadi mahram saya apakah uh, saya harus menyusui melalui dengan cara mengeluarkan uh, lewat di gelas kemudian saya minumkan sebagai, supaya menjadi mahram saya atau bagaimana Ustaz uh, pertanyaan kedua uh, apakah liur anjing itu uh, mutlak najis sehingga Uh, anjing peliharaan yang dipakai berburu itu, uh, boleh dimakan uh, hasil buruannya. Gitu aja Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terkait dengan uh, kondisi yang disebutkan ya. Itu terjadi pada masa Nabi SAW dengan seorang sahabat yang dia bolak-balik masuk maka akhirnya dia diberi atau disusui ya bahasanya cuman diberi air dari gelas susu dia minum dan dengan itu dia dianggap sebagai mahrom ya, dan itu syah di dalam sahih muslim hanya saja para ulama silam pendapat di dalam memahami hadith itu Apakah itu khusus untuk kejadian itu saja, atau dia khusus untuk orang yang keadaannya semisal itu, atau dia memiliki mana lebih luas. Ya. Kalau memiliki mana lebih luas itu agak lemah ya pendapatnya, sebab itu bukan pintu yang dimaksudkan di dalam syariat. Tapi kalau keringanan bagi orang yang misalnya ada keperluan, itu mungkin saja hadith itu diarahkan ke sana. Baik, kalau kita sudah sampai ke poin itu, hadithnya diarahkan bagi orang yang keadaannya, kondisinya seperti itu. Juga para ulama berbeda pendapat, Apa gitu syah atau tidak. Sejumlah ulama mengatakan tidak syah. Itu kejadian-kejadian khusus untuk terjadi di masa nabi-nabi yang mengizinkan. Suap dalam Al-Quran, dalam hadith-hadith, itu disebutkan kriteria-kriteria untuk penyusuan. Baru dikatakan penyusuan yang memahromkan. Iya. Karena itu ini pembahasan agak berat ya. Ya kalau solusi. Mungkin kalau seorang apa namanya dia terdesak sekali dia pakai hadith ini nggak ada masalah Kemudian kalau dia ada solusi lain dia cari solusi lain jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang silam pendapat dalam hal itu kuat sekali dan pendalilan-pendalilannya juga itu sebenarnya bagi orang yang melarang juga pendalilan sangat kuat ya wallahu ta'ala alam ada pun pertanyaan yang kedua Yang kedua ternyata air liur anjing, air liur anjing itu najis ya, iya, dia najis menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun terkait dengan hewan buruan, itu hukum khusus diberikan. Ya dalam Al-Quran diidinkan kalau hewan buruan. Mimma Dan makanlah dari hasil buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan terlatih itu. Ya. Dan dimalum ya sebagian anjing itu. Kalau anjing itu menangkap dia pakai apa? Pakai mulutnya. Tapi itu kata para ulama, dimaafkan. Karena itu sedikit, padahal yang diperlukan, maka itu tidak dipermasalahkan. Itu hukum khusus, dimaafkan. Tapi pada hal yang lain, kalau ada air liur anjing, maka hukumnya sudah jelas, itu najis dituju, dicuci tujuh kali, salah satunya atau yang kedelapannya menggunakan tanah. Itu hukum yang terkait dengan air liur anjing, ya Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Uh, yang ingin ana tanyakan apakah uh, berkawan atau bermuamalah dengan orang musyrikin bisa menodai kesempurnaan tauhid sebagaimana yang disifatkan tadi oleh kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau uh, menjauhi kaum musyrikin dengan hati, lisan dan badannya. Kemudian yang kedua uh, bagaimana caranya supaya uh, syirik akbar kita bisa diampuni. Astag. Jazakullahu Khadu. Baik. Jadi itu tadi pembahasan tentang menjauhi kaum musyrikin dengan lisan hati dan badan itu terkait dengan mana seputar tauhid yang kita bahas. Kalau dalam masalah mu'amalah, keduniaan, orang bertransaksi dengan orang kafir, itu dibolehkan. Karena itu Nabi SAW transaksi dengan orang Yahudi. Para sahabat berniaga dengan orang-orang kafir. Yahudi di Medina, Nasoro, di Syam. Ya, itu di masa Nabi SAW. Yang dimaksud berpisah dengan badannya itu Nabi Ibrahim, kaumnya melakukan kekafiran, beliau tinggalkan negerinya berhijrah ke tempat lain. Ya, yang tidak ada kekafiran di situ, nah, itu berpisah dengan badannya, masuk di dalam pembahasan-pembahasan seputar hijrah. Dan tidak mendekati orang-orang kafir padahal hal yang merupakan kohususan ibadah mereka. Adapun dalam muamalah, muamalah itu dibolehkan, ya, seorang bermuamalah sekadar dunia perbahasan mu'amal yang dibolehkan saya. Baik, adapun pertanyaan yang kedua. Apa tadi yang kedua? Baik, orang yang berbuat kesyirikan, syirik akbar. Kalau orangnya masih hidup, itu alhamdulillah. Itu artinya taufik dari Allah. Dia dimudahkan. Untuk bertobat, so dia masih hidup, dia bertobat. Saya ya, dari perbuatan kesyirikannya, dia mohon ampun kepada Allah. Dia penuhi syarat tobat, sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Dia sesari apa yang telah lalu ya, dia perbaiki dengan melakukan tauhid. Setelahnya, pakai itu sudah cukup yang disebut di dalam ayat itu. In Allah halayak firman sungguh Ya Allah tidak ampuni dosa kesyirikan itu bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat bagi siapa yang meninggal dan apa belum bertobat ada pun orang yang sudah bertobat Allah terima tobat siapapun sekafir apapun sebanyak apapun kesyirikan yang dia lakukan kalau dia bertobat kepada Allah Allah terima tobat seorang hamba. وَلِلَّهِ <tuk tersebut> ya hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka jangan kalian putus asa rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni dosa segala dosa sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang baik dua pertanyaan terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ini uh, pertanyaan titipan Ini teman pernah ketika dia ke luar negeri. Uh, dia singgah salah satu masjid untuk sholat. Ketika itu dia sholat. Uh, merasa ada yang ganjil pada gerakannya. Nah dia sempat ber, apa, melirik. Ternyata ada karbala di tempat suci. Yang apa? dia pertanyakan. Ternyata ada apa? Ada karbalah di, di di tempat sujudnya Ustaz. Ya. Uh, dia mempertanyakan ini, apakah sah solatnya, atau harus diulangi salatnya Ustaz? Ya kalau dia tidak tahu, dia sepanjang dia sujud, di atas tujuh anggota sujud, di atas dahinya bersama dengan hidungnya, dua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki, artinya sujud sah. Adapun yang di depannya agak ganjil, kok kayak gundukan-gundukan, dia nggak tahu ternyata itu adalah biasa. Di luar negeri itu ada sebagian wilayah, itu dimasuki oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah. Ya. Mereka sengaja pasang itu di tempat-tempat sholat. Di tempat-tempat sholat. Ya, kalau dia misalnya dapat seperti itu, dia tidak tahu, sholatnya syah saja. Ya, sholatnya syah saja. Tapi kalau dia sudah tahu hal itu, dia singkirkan bentuk-bentuk yang seperti itu. Kemudian dia sholat di atas apa namanya, hal yang datar wajar di depannya. Agar dia lebih sempurna di dalam sujudnya. Ya Allah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda yang dahulu terputus dari rahmat Allah subhanahuwataala, hari harinya melakukan kemaksiatan terhadap Allah subhanahuwataala, sampai suatu ketika ia mendapatkan hidayah untuk hidayah Taufik mengenal Manhaj Salafus Saleh dalam hadis. Seorang hamba yang mendapatkan syafaat, salah satunya ialah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Pertanyaannya, apakah pemuda tersebut masih bisa mengajar daripada pemuda yang mendapatkan syafaat? Padahal dahulunya ia bermaksud kepada Allah dan hatinya jauh dari masjid. Ya, walaik. Ya sepanjang dia masih pemuda, maka itu keutamaan dia akan dapatkan tahta la illa Ada tujuh golongan yang teduh oleh Allah di bawah teduhan arsy Hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Salah satunya wasyabun nasha ibadati Seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya kalau dia masih pemuda? Pernah melakukan Hal-hal yang tidak baik di awal usia mudanya. Setelah itu Allah beri kepadanya taubat. Dia perbaiki dengan bersegera kepada Allah. Maka dia dapat dari keutamaan itu. Dia dapat dari keutamaan tersebut. Iya. Nah itu seorang bersyukur kepada Allah subhanahu ta'ala Ketika diberi karunia untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sisa dia perbaiki dirinya. Dan tidak ada kata yang lebih indah. Dari mana seorang pemuda tumbuh dalam beribadah kepada Rohnya Melebihi dia sebagai seorang penuntut ilmu. Orang yang belajar ilmu agama dari awal dia tumbuh sampai dia dewasa. Ya, sebab tidak ada ibadah. Dari ibadah-ibadah sunnah yang lebih besar daripada apa. Menuntut ilmu itu. Dan itu dia pasti masuk di dalam. Sore yang tumbuh dalam ibadah pada Robnya. ya semoga Allah beri taufik pada semuanya Wallahu ta'ala alam sudah selesai waktunya ya, ya. mudah-mudahan apa yang kita jawab pada pertemuan di pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa